Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Baik lagi di channel Wangi Misterius kali ini Kita explore deh Udah lama ya Saya nggak explore uh, Ke tempat-tempat angker kayak gini Nah kali ini Saya lagi ada di sekitaran Bandung Utara Dapat rekomendasi tempat ini Kayak katanya uh, Mitosnya Rumah ini itu Hanya dijadikan uh, Tumbal ya jadi rumah ini sengaja didirikan Hanya untuk menjadikan tumbal aja Dan katanya nggak pernah sekalipun Si pemiliknya eh, Tidur atau menempati rumah ini Nah Kita langsung review tempat ini ya nah, Tapi sebelum itu Buat teman-teman semua Tolong bantu saya Agar saya bisa lebih lagi semangat Di subscribe di share dan jangan lupa kasih komentar terbaik kalian ya kita langsung mulai aja kita review rumah ini langsung dan saya sendirian di sini guys ini gak tahu kenapa pintu terbuka apa mungkin sengaja dibuka nggak dikunci atau gimana sih nggak paham Oke, saya langsung masukin, ya. sambung. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ini masih ada perabotan gitu. Ini saya nyium-nyium bau debu gitu ya, kayak eh, pengapruangan ya. Ini tuh eh, kayaknya hanya model penginapan, penginapan nih. Soalnya di sini ada kayak tempat apa ya kalau kita bilang buat uh, resepsionis gitu ya itu ada kondisi tuh saya lihat uh, kursinya masih bagus-bagus banget kayak gini nih bangunannya pun masih kokoh kayak masih kokoh kan nah kita masuk ke ruangan pertama kita langsung ada sorry kenapa jadi ruangan pertama ini mungkin kamar ya atau mungkin kamar kali ya kalau kantor atau misalkan bekas kantor eh, kayaknya kurang pas nih kayaknya kamar teman-teman bisa lihat ini bangunannya cuma dua dua lantai ya sini ada wastafel ini apa dapur ya oh di kamar mandi Permisi, ini benar-benar nggak diurus ya. Ini nggak diurus. Tapi untuk segi bangunan masih layak banget buat dipakai sih sebenarnya. Kita tinggal bersihin bangunan ini, tinggal dibersihin, ruang-ruangannya debunya dibuang, bisa ditinggali lagi. Tapi ya itu mitos dari. Cerita sih bukan bukan mitos sih. Saya dapat cerita langsung dari si penjaganya. Oh, ini dapur. Masih ada gelas. Masih ada gelas kayak eh gelas sori, Mesti masih ada gula ya. Sudah gelas-gelasnya masih bagus juga. Ini ya, menurut si si penjaganya? Saya dapat informasi langsung sih katanya rumah ini memang sengaja dibuat hanya sebagai syarat aja ini ada kendi kosong ya oh ada dupanya guys teman-teman lihat ini ada dupa untuk apa ya dupanya kira-kira atau mungkin hanya untuk uh, kewangi ruangan kali ya permisi ada orang kah? Kita langsung ke lantai atas aja ya. Percaya atau tidak, terus terang saya merinding banget. Permisi, ada kamar mandi lagi guys. Di sini lembab banget nih Huh, saya merinding banget. Saya merinding banget. Permisi, nggak ada orang kan? Uh, apa menurut kalian ada yang pernah ke sini nggak? CV, sini ada tulisan CV, dan kesana langsung ke bangunan luar ya, nggak kelihatan. Menurut kalian? ruangan apa nih kira-kira ini pertama kalinya saya masuk ke uh, sebuah bangunan yang uh, berbentuk rumah seperti ini biasanya saya masuk ke villa-villa gitu yang nggak berlantai dua seperti ini ada ruangan lagi guys listrik ini masih berfungsi ya. Ada steker juga. Tapi nggak berfungsi. Ini kira-kira ruangan apa ya? Dikunci, Guys. Saya kasih gambaran. Kaget banget saya. Saya kira ini apa. Saya mau kasih gambaran sama kalian. Jadi Suasana di ruangan ini tuh eh, pengap, berdebu, lembab. Dan ini tuh hening banget, sepi banget. Saya nggak mendengar suara apapun di sini. Meskipun jujur, saya merasakan ada tekanan dari energi negatif ya. Dan saya pun yakin saya nggak sendirian di sini. Waktu saya naik ke atas itu sebenarnya saya ngerasa kayak eh, branding banget. Tapi pas setelah saya di sini di atas sini saya bisa aja. Hanya pas waktu saya naik tangga dan ah apa ini? Ini apa guys? Ini mantra mantra, -mantra Cina kuno ya. Kalian pernah tahu film pampir ya? Apa mungkin? Dan kenapa pintu ini di? jimat seperti ini ya. Siapa tahu penonton, penonton saya ada yang punya keturunan Cina dan kalian tahu sejarahnya. Ini tuh apa sih? Jimat apa sih? Dan fungsinya untuk apa? Ah. Satu lagi. Kalian bisa lihat tempat kembang dari Pak Pesarehan Gunung Kawi. Apa ini, Guys? Apa ya kira-kira? Tapi di belakangnya tetap ada tulisan Cina, guys. Ini bisa dibuka nggak sih? Gak oh, bisa. Hai, hey. ini ada rohan juga. Apa bisa dibuka? Eh, ini keruk, ini keramiknya menggelembung. Ikan yang Ini karena udah lama dipakai ya. Saya heran kenapa rumah bangunan sebagus ini ini bisa dibuka juga nggak ada yang mau nempatin kenapa sih permisi apa ada yang salah dengan bangunan ini atau memang terlanjur kaya dan membangun bangunan ini cuma-cuma kalian bayangin tempat ini infonya gini gak pernah sekalipun pemiliknya kesini dan ini sudah 12 tahun lebih dan ceritanya hanya sebagai tumbal pesugihan eh, dijadikan bangunan ini gitu uangnya mungkin kalau misalkan dari aku pihak sana mungkin hanya untuk uh, uang yang dilarikan pindah ke sini atau memang aduh enggak begitu paham juga sih sebenarnya cuman ya info infonya dari pemilik uh, yang jaga ini tuh seperti itu guys dan di luar tuh masih ada uh, kayak halaman lagi ya cuman itu tuh serem banget saya pengen ke ragu-ragu tapi demi kalian saya bakal uh, keliling dan cari tahu seberapa luas si bangunan ini uh, saya pula saya turun ke bawah ya guys ya kita keluar kita cari tahu seberapa luas bangunan ini kita lanjut ya guys ya kita lanjut keluar soalnya memang luasnya enggak begitu besar. Tapi ya ini tuh terpencil banget dan saking luasnya sebenarnya yang bikin luas itu karena halamannya tuh banyak pohon dan ada perkebunan juga. Gitu. Kita langsung keluar ya guys ya. Kita keluar kita cari tahu yang ada di mana sekitar. Nah, kalian bisa lihat Ya, ini luas banget. Nah, ini ada. Nah, ini yang barang-barang si penjaga yang tadi saya bilang ya. Tadi dia di sini dan saya izin masuk, tapi dia uh, pulang duluan. Kita bisa lihat ya. Bangunannya tuh luas banget Atapnya udah pada jebol kayak gitu Nih pohonnya tinggi-tinggi Ini masih ada ke belakang ini guys Tapi saya nggak tahu ke belakang ini apa Oh kamar mandi mungkin ya Oh tempat masak oh, Ada kucing oh, Ini tempat masak Meng, kamu ngapain di sana? Kenapa ada kucing di sana? Ini pohon eh, mangga ya guys ya, ada pohon palem juga. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada perkebunan dan eh, luas banget. Tadi saya jalan lewat sini. Masih ada kandang ayam di sana guys. Aduh kesananya apa ya Permisi Udah orang ya Nah ini Saking luasnya Ini luas banget sih Sana udah perkebunan juga Nah ini pohon-pohonnya seru banget kalian tahu nggak nih pohon apa? Saya turun ya kita lewat uh, kebun sana biar lebih serem kita lewat ke kebun ini ya kita lewat pulangnya lewat sini aja. Nah uh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini dan uh, kasih saya komentar. <tuh> uh, Terima kasih banyak buat kamu yang nemenin video ini Dan memberikan komentar udah kasih saya support melalui subscribe Saya terima kasih banyak Saya janji bakal kasih kalian video-video menarik yang lainnya lagi Di akhir kata Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat wangi, sahabat misterius Sehat-sehat selalu Semoga panjang umur, banyak rezekinya, see you next time, goodbye.